Karena saya ingat dari kumpulan nikah pertahanan, Kibut bisa pakai sumpah juga, Kapi gelap lantuk, kus dengan sumpah, Serikat, Kaji nabi saja guh, Hufatina, Hifatina, Hifatina, Hufatina, Hufatina, Hufatina, Hufatina, Hufatina, Hufatina, Hufatina, Hufatina, Hufatina, coba Hufatina, Hufatina, Hufatina, Hufatina, Hufatina, Hufatina, Hufatina, Hufatina, Hufatina, Hufatina, Hufatina, Hufatina, Hufatina, Hufatina, Hufatina, Hufatina, Hufatina, habi ini sehati tako mon ini tako tak Mon nih kemudian kalau si muda harap gedung mau di muda ada ini bro tak kok Eki, debangki. Mondar-mandirku kosong bagai di rumah remas sakitnya hati, betapa sakitnya hati. Alahku itu bisa bertambah ringannya, bisa nangis? Kita mau ngaji. Leluhurmu yang daun mun apabila mereka jumpa biar cerok macam ni pasal ibadah ni la sepak tak nak kon nak si inna nahnu nuhyi al-mawtah wa nadtubu ma wa atharruhum wa kull shay'in aqsayna fi imamim Karena apa lagi mobilnya dobel? Ketika bapak sekali, Boya sini kau dapat mobil, apa lias sini sampean? Karena itu aneka mobilnya kau betok, iya sini kak. Ketika bapak bapak mobilnya sampean, berarti apa lias sini? Okey, karena mobilnya dobel, eh kontak apa? Aku, kau sudah ada bapak mobil, kau ini ada langsung mari ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim yang sini. Wal-Quran hakim Inna kala minal Ala mustaqim mustaqim ada lebih fokus ke Saya tapi, pakun usaha tolejek aja, sengkak tolejek aja, apa napa? Sakej berjenis menyakit ngumpul debetin berlagak ditolpetin cilen selamat sampai apa kau Gue sedih ngabedak. Pak bawa harus Ada tek matte bu. Gue cuma semak Gue bunda hey. Gue jadi Orang oh, sih masuk pulang aku terendah itu. Umpama mati benda esok sistem esalur pun dah jauh. Lebih <tuh> besar batin badi makin satengka, atingka, atingka, atingka, atingka. Sajian ais, sajian sukma ke Saya yang tarik dulu bensampian mateng, maka Imam ibu Gozadi menyatakan, paling seba itu nyari ke mateng. Kamu lebih bersampian siang, malam, lagu, seidente. kaba mungkin serabu ni ada mari nang ajian kule saja min pengajian mari kule ben ada kan ada ada susu saja, nih. Kenapa saya identik? Mata yang identik sambil ngaji. Ini kesebagus bagus ada nih, mata yang gula bersampir. Mari pernah cenderkin, hanya boleh. Oh, sebulan lagi gue udah pernah cenderun boleh, empo ngaji ya. Selama sembulan dia tersampaikan, Eganjir sana. Allah, bagi kita ngaji. Saya tidak pernah ngaji. Itu harus ngaji, kena bersampurna. Ini kesejahtera buat kita. Ini yaitu mukmin. Khairudmin, amalihin. Ini yang namanya, memang kita kenal, kelompok Eganjir. Maka dari saya nggak gula bersampan. tori ini kita kerja, kak aku menangkan nunda tempat ini kata yang kangen, tak ingin keren, tak ingin pake gunung Samiru ada tuh berapa sesetuh, sampai makin tak ada bangki berapa korban antar gunung-gunung Rakyat Tuhan tak ada tuh lagi ya amin atau Tapi tak bisa, tak bisa dediksi padahal buat ini orang mau cam balang kenyaman kurang celeb ternyata kan gunung ada tuh, Anas tak bisa, semate tak bisa, dari benyang sampai makin korban, makin tak ada bangki kau bisa, macam kak <tuk> ditok berapa ribu yang mati sampai makin tak bisa ditediksi bernih karo-oreng, makin roh mana kelem bahkan si mati ini kehuni mengkui apa ya. kak itu panik umap pak panas nih kan jadi tidak pernah nah, boleh itu panik abu. mesti panik abu di kalau muncul dekir itu panik umap panik amat, sehingga dari panas ketika dikun sampe sampai si aman peramil kak <tuk> ditok. anju urnka Allah mantarik Allah yang paling nasalamat, amin Allahumma mantarik Allah yang paling nasalamat, amin Allahumma Manjir ke Allah, eh pada dia orang-orang Sini seusaha ini lalu kesayang, Allahumma Setelah itu Kulungan sampai yang mirip usaha Nak foto, nanti didik, bagus Anak, apa semua? Ketika kau leben Ajunan ke Odi Kau leben Ajunan mungkin amal tak patibanya Untuk yang onjang rahmat Allah kelakuan bagus tak patibanya Yang kelakuan untuk mendatangkan di serna Allah Mi'kwala kau leben Ajunan Tiga haul 1000 hari almarhum bapak patri sekaligus ikut akikoh ananda anas Jadi kok Keluarga besar dari almarhum bapak patri Ada itu abad Tuan rumah Haja Putnah Dan keluarga yang lain Keluarga akun setir Efekir takut butuh kiriman genjere Takut Tak kini rahmat Allah Takut Tak oleh kasihan elem berzop, begini kita tak raje biaya mungkin, begini kita tak banyak, begini kita tak lesok. Ada apa? Sepekir sesedih, sepon gula sambutan, terucan mau edos saya sampai yakin, saran kaya anjur yakin, keng nak pun keselamat, tanpa kau dah lupa benda tak selamat, mana ada peselamatan Allah Amin, Allahumma Bunda. kamu keluarga, kamu datang ke kan? Kini datang ke kamu beracara, yon jeng hadir, nak potok, ni kamu berfoto maka aku guru sini enggak boleh di motor ya, kau terlalu bersabda ni kasih sampe sampai kau ilmu agama maaf, sampe terlalu kata tak boleh al-quran, kau potra kata ini tak ngaji, kau ngaji, kau kau terlalu kata ngaji, kau terlalu kata ngaji, kau terlalu kata ngaji, kau terlalu kata ngaji, kau terlalu kata ngaji, kau terlalu kata ngaji, kau terlalu kata ngaji, kau tak Kali itu bocah odi Sampian lu dong dia kan Ha ha ha ala kau usaha nak potoh Laman Anak, anak nih kamu cuma asal kuala madrasah ini mah maka ibu ngadat ngecak ibu ngadat lulusan madrasah itu tiap itu tiap itu apa kok? tiap masak macam lulusan madrasah apa tiap kan? sampang nih ketumban i pimpin bupatinya mana kaya haji Farnan Versi ini kaya haji asli lulusan madrasah Mekasan pernah i pimpin kaya haji Khalilur Rahman ini kaya haji asli lulusan madrasah Sebenarnya teman dipimpin sarang kaya haji musral karim, ni haji lulusan Madrasah. penggalan dipimpin sarang kaya haji fu'ad amin, ni haji lulusan Madrasah. mana ni fu'ad di ke ijazah SD ni katak Mungkin miki, boleh kelak-belak cerita orang ada wafat, nombor dia tau kaya tak poko tanya angki di orang, semuanya ke ijazah SD tak lulus, ni misal di tibuk hati nyampe ke sampai di SD ijazah itu di presiden, kok lulusan madrosa, sampai ketahui sampai ketahui bukan cuma kelompok pungkal, sudah mencah negara lulusan madrosa gubernur jawa timur pernah dipimpin oleh kaya haji Saifullah yusuf kaya haji lulusan madrosa presiden republik indonesia pernah dipegang oleh kaya haji abdul rahman wa'id mik kaya haji asli lulusan madrosa ayo ketiap ke madrosa gak? ketiap dan Rembenteng, tentimbelngeng, tentimbelngeng, ijo, ada, ada, ada, ada, ada,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 Sampai sehati berikutnya kurang semak di penggoda tuh sejauh pun banyak entar jangan jadi baju sesama adik licin tak iketela ini 2000 logis sampai 2000 000 000 000 350 000 000 000 000 aja 000 000 000 000 000 Ya 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 potok Saya 000 potok 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Kik laku formal lemah lembut ros, segemah lembakur, kok kacemang kini karena demi formal itu pernah kini madros sebanyak seni kerja, kik laku formal malam-malam lembas segemah lembak belajar bersama madros anak kereng, kurang nak kotton, ada tak nello? Yus tanya lagi lagi Sendiri tak masuk dan meni lesta kik selasa los di los los ini udah pergi. oh bentar, gue gak sekolah formal gue sekolah formal, gak? SD tengah-tengah ada sekolah SD gitu haaah, iboh menurut saya ngecangkuk di cuba kini saya ini di peleretan gue tau ada mana dia terus Alhamdulillah Muhammad Alhamdulillah <San -tian> Muhammad Alhamdulillah <San> Mencari <-tian> ke Allah Alhamdulillah Mencari ke Allah Alhamdulillah Kula tak tinggi ke sekolah formal Kula sekolah SD Kula masuk MI setelah SD Terkula sekolah Sanawiyah Terkula masuk Aliyah Bahkan terkula kuliah S1 S2 Saya kuliah sampai ke Unsuri Nolok timin 2 tahun saya penting saya nak Quran cak sampai nak kutuk kamu belakunya tak tahu ni Quran kanie kanie. Anak pun anak puning ngajar Al Quran. Guru Bisa macam saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Al Fajar wal Iyal al Ashr wal Shaf wal Wadri wal Naili ida yasr. Alfi dalam kawasan li dihijir. Alat teraifah fara Rabbika biad. Iramadatil العماد التي لم يخلق Mismuha في bilad Wathamud al-ladhina jadu Shakhara وفرعون Wa firawna Dilautad في naqawu Fil bilad Fa akhtaruh fiha al sangat amat niputragu lebih sampaian bu, makanya saya nggak mau tadi kejegotoreja, nggak aja di sengka lesok, nggak Allah katin, tidak tidak tidak kiranya mata obok, allah dan selamat, amin allahumma. Mungkin melalui teknologi canggih, mungkin hp terpinter kapi, mungkin, mungkin ada kegoburan, mungkin tak tahu ngajiban, dan juga kegoburan bah monca, ya mak ngaji tv tak tahu lagi dengan kita. Ya sih, wal Qur'anil Hakim. Subhanan lazi Coba apa pakun panas pakai si aja tapi aja jadi jika enggak aja teman sekarang juga ngaji gofogu gofogu gofogu gofogu Eh, cokor-cokor saham Biar dia canggul Allahumma salli'ala Allahumma sholli Muhammad Allahumma salli'ala Muhammad Peramilah kat dintok Kau leban ayu landa pak ibu hadirin saya murtia ki'addaq Ngiraing, ya toh rehm, pasal tak nak ku kotran sahab Yakin so man, aku mana toh reja ke sering seling ngabela, iman gak liman Ya toh rehm, kotran ke sahabat SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S2, S2, S2, S2, S2, S2, S2, S2, S2, S2, S2, S2, S2, S2, S2, S2, S2, s 1 s 2 s 3 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 saya pun berikan SSJ dan berikan saya akan berikan lagi kalau orang sahabat ke Surahaja saya akan ke Jakarta saya pun boleh menguntik tiga benar dosen doktor, profesor koro olah, koro tahunan, koro seki pun saya pun tidak tukar lagi tapi saya ingat hayatul fata Wallahi mil'ilmu wa tukar itu saya tidak merupakan saya tidak akan menerima saya tidak akan menerima saya tidak akan Alhamdulillah Iram benang berada kelompok majlis nurul ulum, Habib diaki kajian ilmu Nampak-nampak lepot terana Tak ingin mengajari Semua nak haji berbulan Banyak yang tak lesuh Banyak yang tak layak Banyak yang tak ngantuk Ini nyari keseramatan domologan Jadi insyaAllah so Ajunan-ajunan kak dintok Bukan teti kelompok-kelompok Orang selamat Tunya ke akhirat Amin Allahumma Amin Allahumma Salatawa Tasliman على خير البرسال وآله وأصحابه وقبه وأولياء صلاة وتسريم على خير البرسال وآله وأصحابه وقبه وأولياء uliyā dakter kaula allahumma karena memang acara dugen e acara ananda anas nggih akikah ka ditok Biasanya dua Situ ta napah dua gi umpama benda anak ketika membuka mampu tak maka anak kapan tua sonat bagun akikoh, keng pun maka tak usah jadi ini upaya untuk anak ini salah satunya adalah karena pentingnya anak sampai boleh di dalam tabu lagi selamati lagi na? lahir apapun ada ni kopeng kanan ikoma kopeng kacir maka namun ajunan ni karajina rempih saya kira ke dalam nerok ke dalam harapah ah, anak kapan keluar maklil langsung saya janteng maklil tu li masuk kalimat lah ilaha illallah muhammadun rasulullah maklil tu li masuk kalimat tauhid maklil tu li masuk kalimat Allah maklil tu li masuk kalimat rasulullah di kopeng anak foto nak foto kau lah ajunan Gula ketika Bini gula lahir gula kan neng-neng Bini gula ini kayaknya ngerga gula. Jadi kula apal kap gak suara lah Tarik napas Tarik, Tarik. Terus lah. Kipandi nata mungkin ada di geludu kan mungkin pandi di geludu. Kipandi bersepeda tidak cendera pandi di geludu. Jangan kau lemah naji. Kacau kau buru nasi pandi. ada di geludu baru mari nada pandi. Arabah maknai tak kalimat dibenian masuk. Sudah maduk sudah maklumat belum ada tak kalimat di atas Ada di geludu karena makilah ada. Ada nata tak tak ampih. Ada nata lo lancang lo bahagian masjid wa ajana seke je bunya salat mun bahja diri dia cakok tembuki gina ja at na de pande sepenting kalimat tak cukup de iya ra Allahu akbar Allahu akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar, kecewa, kan kerja kan? Anda. tak biasa ya, bila, aja latihan. lagi, kata kok Ananda-anas anda bagus amin amin dan makin keluarga adalah bagus tapi bernama sekolah bodoh sesetelah iya mau mausyaki nak kutu kaulah itu dan menteri beda sekadit tu amin Allah terkait masalah senyata dan kudu bengal nyaksain Bapak Padri kadit tu kengen rahmat yajunan Allah amin isa porak allah Amin. amin. Kerja banyak, kerjaan bersoda kau. Kerja banyak tu saya kira magi. Semoga kau dapat adunan pikiran seger. Pada sesak ditujukan bila aku terikat. Jangan seger kau dapat adunan pada selamat. Amin Allahumma. Bapa ibu hadirin saya mohon jaga allah. Kondisi mak semua payah kak. Magi tak langkong tetapi tak boleh melangjam. Tak nak lagi. Tiada vok menjadi depan dekor masuk ikhlas. Nah kenapa pendong pun aku mari pada vok. Ha ha ha ha ha ha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 Kena buat kejumput di situ untungan Lepas dia buat keroma aja anak nyidik tak melo kambung Canda tak tahap lah Alhamdulillah Saya pada pak makin saya gondek Bisa ikan kandung di kiki-kiki Bila manfaat amin tidak boleh Saya terima harus saya nak ditonggung Soalan kenang kuih rahmatahullah Mereka cuba dia aman bagus Justru amalkak itu sebekal mundang rahmat Allah Di kawal Al-Ajunan Maka ada de ceritanya, dengar ki kelakuan ni, ibadah ni, Ki ibadah sesakoh ni Tak ipang ki, ibadah sesakoh ni Sini satu, tidak ceritanya mundang rahmat Allah Maka ada kawal Al-Ajunan Benar di tempat kau, aku ibadah Toreh ni kawal tak dikawal Tidak ceritanya kawal Al-Ajun, kawal al bencapa nak poto kau ben ajak umpama ibadah tak bennya mik pun anak poto sebut aman sehingga ben sambil, kula dibita oleh ben sampean ibadah dipi tak oleh rahmat Kalau ben tu anak poto ke tak tempat beta Allah tolong ben kau, kau ajunan amin Allahumma amin Allahumma orang kafir pina diunsurat engghi kan sejeng kurang sedih kan benabi ben kalerok benabi ben se tak pantas tak cocok Asli Omber dari kebutuhan badan kau udah ini on sahur, akan bernuang pada rezeki, mana di asli faktor dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi bah tutup kerabat tuh aiki.